Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga semuanya dalam keadaan sehat Kami dari Karang Taruna, Sukuranja Pada hari ini Melaksanakan bersih-bersih Sampah di pantai Habibi Yang saat ini kelihatan Banyak sekali Sampah-sampah dari warga Dan Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa mungkin untuk membersihkan sampah yang berada di bibir pantai ini untuk solusi ke depan kami harapkan untuk warga sadar dari warga untuk tidak membuang sampah sembarangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh